Daftar harga cabai hari ini, Senin, 12 September 2022, di Jakarta mengalami kenaikan pada beberapa komoditas. Kenaikan harga sembako hari ini itu diketahui berdasarkan laman info pangan. Jakarta Berdasarkan laman tersebut, komoditas yang mengalami kenaikan adalah komoditas cabai rawit merah. Cabai rawit merah mengalami kenaikan Rp478 dibandingkan harga kemarin menjadi Rp64.648 per kilogram. Kemudian, ayam broiler juga serupa naik Rp22 menjadi Rp38.400 per ekor. Selain itu, ada juga harga sembako yang mengalami penurunan. Misalnya bawang merah turun Rp677 menjadi Rp38.216 per kilogramnya. Selain bawang merah, sembako lain yang juga mengalami penurunan adalah cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau turun Rp2.265 menjadi Rp52.351 per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 13 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.